Saya tak bercerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Amram Rawoh Tenggen saya, suka sukanya kitab Al-Qanun Fitib, karena ini Ibnu Sina. Di antara yang didawana Imam Syafi'i R.A.W. Anhu itu menghentikan Al-Ilmu Ilmani, ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tik, ilmu kesehatan. Kemarin saya Alhamdulillah dari Akan pas Pak wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik Kulauan Aku sering cerita secara keilmuan Ilmu kesehatan tuh penting, misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ikhya ya. Tapi makanannya itu pemicu emosi Kalau guyon ke Gezofur, aku, aku mandin di kira-kira Jadi belajar aku sabar, wajib sabar Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi belajarnya tentang kesehatan berpikir tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngatakan ilmu fikih wa ilmu tip. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau taknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang ngundang saya itu pikirannya itu ngundang kalau nggak dituruti itu terus mutung, darah sombong, macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang dengan panggung, terus ngadek, terus ngandani wong, kadang yang dikandani sepuh, terus ruwet. Mah. Kulauan aku pun memaklumatkan diri usia, Mbah-Mbah itu terkenal wali, jadi Kulauan itu mau daftar wali resmi. Jadi <tuk> aku sering, ini cerita maafan aku mungkin enggak sampai 20 menit, selain mungkin buatan mampu, kis, memang enggak boleh lama-lama, haram. Aku <tuk> sering sinau, kis. Alhamdulillah sinau ikhiyaki hatam. Karena pun dipameri, wow Pak Hammam, kecelok putra mantu bali maksum yo cerita al macam-macam, benar-benar pinter. <tuk> <tuk> Tapi ternyata dendam, mertuanya dicurigai Muhammad, dia terus dendam nanti saiki <tuk> Alhamdulillah, ini buida, buida puluh, ini nanti bojo yang ragi pendendam <guluh> Saking dendamnya membuktikan anak-anaknya orang Muhammadiyah Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah <guluh> Mungkin-mungkin roh Mbak masuk menerima lah Menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah padahal Muhammad Muhammadia itu juga gak masalah kan dengan makna lugot Muhammadia itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala. Jadi Muhammadia itu bisa nama Urmas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Dulu Mbah Maksum ini cerita, Mbah Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbah Maksum itu, kowe tapi ra ngelek-ngelek. itu masyhur itu terdokument di di antara wasiatnya Mbah Maksum. Dan Alhamdulillah saya tadi diderakno Mbak uh, Cucu Mbak Abbas, kolonel nafis itu Cucu Mbak Abbas. Selama kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruah ini, dulu ceritanya Mbah Asim itu dalam ancaman macem-macem lah, namanya zaman perang. Uh, karena Mbah Asim itu hanya orang alim fikih usul fikih ahli hadis, itu takut. Terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya pencah, yang jadi asal-usul pagar Nusa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel yang cucu Basem ya macam-macam ada yang iya ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Basem itu sama, sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas ada yang enggak jelas. <tos> <tos> Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya. Jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak kata saya. Kenapa? kalau diadu itu pantas, dokter di diadu jadi enak enak, gus, ngopi itu pantas, jelas itu pantas, tapi kafe tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas kalau semuanya itu sistem kampus itu nanti orang mau belajar tema VEKKEH tertentu misalnya kalau di VEKKEH harus nunggu semester berapa, baru ada pelajaran itu Masak mau belajar head daftar dulu, sampai mata kuliah berapa, baru dapat pelajaran head itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu. baru kayak iki-iki gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, "Gus, badhe suwan." apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya. Ya memang seneng. <tik> saya itu senang di pasar itu sederhana kalau ada ibu-ibu awam tak belajar 10.000 senang alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar jadi kalau kami alhamdulillah ngeliatin untuk duit 10 juta ini yang nggak pernah ngaji untuk duit sepuluh ribu si syukur jadi tak anggap itu bentuk kekalan saya jadi kalau orang pasar itu bentuk tawaduk, kalau ini buat ngajari terus kiai-kiai tentang pasar, dia buatin cerita mawon, cerita istihad istihadkula terus saya bilang ah buatin usah di sini saja terus tanya anak saya itu istihadu harus keluar darah gini-gini, solatnya gimana? tak jawab saat itu juga ada kiai yang negur itu tidak sopan, aku tanya kok tidak sopan tidak gitu. nah, sopan malah sopan, siji gue aku pas istirahat Nomor nah, menurut candalemku ribet, tidak ada teh menurut candalemku ya agak kacau habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan? <guruh> karena terus harus bikin teh lagi saya itu sudah survei di semua candalem kiai, itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak gitu. jadi dulu ketika saya masih menerima tamu, dua tahun kiai wafat itu saya masih menerima tamu itu kalau ada tamu, kangkang resih-resih ada tamu lagi, waduh gak menisan mau maksudnya ndak nah, ini cerita saja bukan nyindir para tamu, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak canda candalem nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada masih mam tofik tukang diskusi ini. jadi Nah ini yang tertib di ya, Monggo yang nggak tertib ya, karena barokahnya ada tertib itu, misalnya semua orang soleh di masjid. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan itu orang-orang nggak tertib, tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang yang yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu dimana saja itu baik, yang jalur kampus dia baik, yang jalur nggak tertib kak saya juga baik. Dan dari dulu saya tuh yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukankah? Bukan apa, papa karena tadi orang Islam itu banyak yang anggap kampus itu elit, wow itu bayar terus elit terus berdasi. Jadi bayang notok saja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di sudah kata beliau pas dulu gitu, pertama masuk itu sudah bayangkan di sudah. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan pondok sekian ini raja jelas, sekian raja jelas santai. Tidak jagungan mau tidak kok ngapak, ngapa-ngapak ya pokoknya agak jelas. Tapi dari cerita yang agak jelas itu saya punya argumentasi Yang, yang milih jalur ini, saya kan tidak perlu cerita yang jelas-jelas tadi-tadi beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat-hebat, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> betul. Hebat. Oh, Soalnya top lah. Cara tahatus film emang top. Tidak tahu tahatus apa sponsor, tidak tahu. <tuk> Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Tasim, Gus Asim di keluarga Genawawi Baca Hikam. Memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan papa, memang saya punya bapak namanya Gendur Salim, itu punya abang namanya Mba Nur Salim, itu enggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanat gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu enggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali. Dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. kok ngoten gitu ya, makanya. Makanya saya lebih sentuh ke cerita gen dari ibu karena keluarga lasem itu relax ngopi-ngopi, cangkruk semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanat begitu begitu Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wajah dipapak sama Imro'atun bin Khosam, yang diceritakan di situ tuh sangat basaria. Ya. Imro'atun bin Khosam itu cantik sekali. Nabi Murdifon Fadl bin Abbas, Al Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan. tadi perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat, sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyur terus. Fasor rasulullah wajal Fadl, wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun bin Khosam tadi tanya, saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas kontak Ya Rasulullah ya ini karena tadi Pak Imam cerita alimnya tentang shorob na'ku ya saya cerita hafalan saya bahwa bapak, -bapak saya punya anak saya itu tidak salah bapak saya punya cucu saya itu tidak salah beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini rugi, bisa profesor, bisa jadi Mantune Bali, bisa kondang terus sampai gedungnya di atas gitu tidak tahu ini orang pinter kok pakai ukuran fisik tidak tahu <sto bened Mortal HD> Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana enggak tahu. Ya. Karena saya ini alam rohani ukurannya di klasmen kualian. <laughs> Jadi itu kan enggak kelihatan. Jadi enggak tahu di klasmen berapa tidak enggak tahu. Tanya. Tanya inna faridatu tawah ala ibadihi adrakat abi saykhon kabirun. Afa akhuju anhu? Nabi jawab kola na'am. Ayan fa'uhu au dzalik? na'am. Ya Rasulullah Bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa Apa manfaat? Ya bisa seperti Bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai tiga kali Satu bab haji makdud Jadi sebetulnya haji itu ada dua Yang ni'abah atau badal Menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji atau menghajikan yang lumpuh, yang nggak mungkin haji lagi, disebut Haji Ma'adud jadi Imam Bukhari mengucapkan babul hajil ma'adud atau al-ihjat anil ma'adud tapi di bab berikutnya, dengan hadis yang sama persis, beliau menyebabkan babul hajil mar'ati anil rojul karena secara fakir ini masalah, masa perempuan mengganti lelaki tapi dengan hadis yang persis, di bab ilmu Imam Bukhari menyebabkan babul futia fiturik Pak boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai yang kiai resmi nggih monggo kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor saya ini Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Njenengan Gus Bak Wah, beneran Gus bade taklet. kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar sampai 20, lo kok banyak betul, mumpung ketemu Gus, nah jenna tidak disoani wangil <laughs> Ye, barokahnya niku beten bayar Pak jadi ikhlas waktu <laughs> ini cerita, mohon barokah ketemu niku beten bayar, jadi jadi Indonesia ini berkas sekali, ada yang nekuni formalitas ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Wofur, banyak ada yang nekuni yang kayak saya, tapi saya mohon hmm. yang kayak saya juga harus alim betul sehingga copera formal terus uteknya juga agak jelas visinya agak jelas asal usulnya juga agak nggak jelas nggak boleh harus tetap jelas supaya Islam ini bisa ada di mana-mana orang bisa tanya kiai kapan saja di mana saja saya ini haji itu tidak mutawaf bayar saya umroh juga milih bayar daripada gratis di gokongkonan <guluh> saya berkali-kali di kus, haji Gus gratis gini-gini mewah dari gokongkonan itu Umroh juga sering ditawani, gak bayar raya, rompol juta, tongkol juta, jadi budak, gak tahu tadi kok nongkon-nongkonan gitu. Westmondo araya kon pilihan, kapi ini, gak cara fakir asal, kon gesah nong fatwa orderan kan? Jadi rada repot, kadang, kadang padahal secara fakir itu bisa diperdebatkan sah tidaknya, gue sah tidaknya haji, ya ibadah yang gue penting-penting lah. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuwan Teng termas, Bali Maksum ditemani Mbah Kulo. Terus dulu misalnya Mbah Kulo kandung, lahir itu sih Lasem, bareng kalian Pak Hamid, Pak Suruhan, rumah, makanya perlu dikenal Bani Umar, nah Mbak Lasem ini dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar digarwa Mbak Maimunah, itu putrinya Mbak Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokai Mbak Ali maksum terus beliau ngaji tentang Badim Jati bareng putra putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad punya satu putra namanya Mbah Muhammad Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana mana sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada saya yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam juga gaji berapa fasilitasnya apa? Di negara kami imam tuh digaji 70 puluh juta fasilitasnya mobil BMB gini gini. Kalau di Indonesia ndak kadang komat sendiri ya dan sendiri terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman nilai ta'ala ditanya kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya Makmum e gus orangnya di kampung itu tapi uniknya seh yang dari negara tertentu yang digaji itu digoclet sama ke Indonesia Guswami. makanya kamu jamaah terus takut potong gaji ya karena dia digaji, difasilitasi kalau dia bales itu potong gaji ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, Imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata Imam Imam Indonesia, maka ini jangan sholat terus takut potong. <laughs> akhirnya saya ini sadar, oh ya ya bagus ikhlas bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya nggak tertib, itu juga hakikatnya tertib, karena akhirnya. Ada masjid di kampung-kampung, nggak -kampung, jelas pendirinya siapa, wakofnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, Kiai-nya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung baru kayak mutung terus bikin masjid tandingan. Akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya. nah, kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam tuh di mana-mana. Kalau semuanya tertib nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong salatnya subuh mau tanya pakar kekeh, ngantornya jam 9 bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini kalau hari besok kan Ya, kalau hari ini kan nah kalau kiai kan enggak ketemu di jalan tadi tanya. Gus Anakku lalu keluar terus darah ini kau sandure adat ini kau sholat oh, beton biasanya katanya berang dina nom dina wes rutat ilal adat semua gerbang dina hukum istihad dong ini kan kau sasuan kusga ngel ngelot tak -ngel dalamku amini. ini beton nyindir maksudnya cerita, cerita, cerita jadi cerita beton cerita jadi monggo lah istihad apapun tuh baik asal didasari keilmuan yang baik jangan sampai apa ya karena kita punya kuliahan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad, biasa ya, ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad. Dan dari sekian itu, diantara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal, mungkin bisa dipelajari Menantu Bali Maksum yang bernama Profesor Hamam itu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimitas ini loh Mantu Bali. Gitu. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis. itu. Apalagi di depan keluarga Lasem ajariira ngaji kan bali maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. -kira. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan, ini kitab yang luar biasa, ini namanya kitab Al Milanul Kubra karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Nyiranya perubahan itu kan masyhurkan Wali wa terus Ur ur ur urutannya apa? Ma'ru'a minkumungkaran fal yuwa yiruhu dulu ya terus bilisani, yang terakhir apa? biqalbi itu umumnya Kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu gak suka kemaksiatan itu yang penting anda mengingkari atau gak suka bentuk-bentuk perilaku -bentuk maksiat itu tapi di sini ada dawuh ya makalah dari Imam Sa'roni ini bisa disimak nanti kita mungkin saat tinggalkan. Saat tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika wa tahyiruuhu bil qalbi likullil arifin alladzina hulafa alihim shuhudhu thiqoriyyun nufusakum ay yakunu nahinal khairihim fa yatawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila allahi azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fa yakuffudz zalimu an dzulmihi فَهَدَهُوَ jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat فَلْيُوَ يُرْهُ بِكَلْبِهِ itu Pak Hamam punya hubungan munajat dengan Allah nak dikandani rakenek tak madep lah yang pengeram umat didungakno dungan yang mandi itu semua orang itu baik jadi Bikolbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal kalau Biyadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bilyat bilisan Harusnya, pil juga aksi nyata yang melibatkan kolbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa do. Dan itu yang dilakukan para wali-wali, ketika anak nakal itu mesti mesti menangani bapaknya, ya coba kandidat, doa, tirakatilah, dongak, no, tirakatilah, orang-orang dadi nabok, rakasil, ngomel, rakasil, usrah urusan, ndak begitu maknanya pil itu, jadi pil itu tawadjo. Sama Allah Ta'ala, Bil mendoakan yang sedang nakal supaya apa tobat. Jadi ini bentuk penghormatan pulau kalian, beda pernah boleh pulau di struktur keluarga Lasem, semua Bani Bali, Maksum. Supaya ngikutilah, bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita, melayani umatnya Rasulillah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku jadi gaya an hormatamu format tamu, enak, mungkin ganjaran hormatamu tamu itu sepuluh tapi ngel-ngelo dalam apa namanya enak nak nyentak, cepet anak mateng, goblok masaknya gak enak jadi dihormati untuk poin 10 ngamuknya untuk dosa 10 kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu Ulo, lo, ini gimana pulau, sampai nggak harus ikut saya tapi tolong didengar <laughs> tidak harus ikut, tapi tolong didengar <laughs> supaya seimbang nah Fatwa yang engkar bilqolbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal saya ulang lagi teori yang terkenal melihat kemungkaran kita berubah biadi nggak bisa bilisan tidak bisa. Bilqolbi itu yang penting kamu buhdul mungkar karena hubul mungkar gak mungkin tidak toat membenci mungkar itu toat mencintai mungkar itu maksiat Jika orang fikih juga nggak salah ketika bilang bilqolbi itu yang penting kamu anti kemungkaran kamu benci kemungkaran. Oke itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini biatihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan nah filisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan ya harusnya bikul bu juga ikhtiar kolbu untuk bikin perubahan caranya apa tapat jo Allah dengan berdoa berdoa oke, pak ahmad gak clear ya Won bukan dengan mantu bali maksum tenan pun kalau percaya ya bisa cerita al tarif review semacam macam kalau mau minta tak oh no ewong ini gak masuk bon maga nak roh bali maksum kalau maturn pun pun pun pun pun pun dengar muhammad Mau so untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammad Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe <gayai> menoro, neka no butuh bahasim, terus untuk mengesahkan. Ini siapa Mbak lima sum tipikal tiang suudon Munjilan percaya Terus ini nggak buten sangat, yang pernah Mbak Bakuloni, Yuantan Bumi, Tuhan. Gih Bakuloni saking keluarga kajen. Kuloni gue keluarga kajen, keluarga Lasem Gih keluarga, lase, keluarga Tuban, Mbak Bakuloni Tuban, saking gih keluarga Ahli tirakat bapak kula, ngawas, Allah, terus Mbah kula kandung itu si lahir tentang Fahria, dekat sekali lah sama keluarga langsung. Terus mulai kecil saya disarang sama Gus tapi kalau milih jalur yang boten jelas ya. Nah baru kayak gak jelas itu Islam ngerjain di mana-mana. Sebab itu diantara dawai wataala, balnak divu itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib baik di kampus-kampus, juga bisa dibawa cara acak. Kodaafa itu maknanya acak, karena kodaafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri kodaafa di situ. Faduruyasda husnan wa sayang Air yang dipam yang ditata juga baik, tapi barokahnya air acak. Orang di tengah hutan nemukan air di mana mana. Kalau semuanya ditertipkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fatur yasda dukusnan bahwa wale sayang kodron Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi guida, diaturi pernah bulik gulung, Merikis anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. <tip> <tip> anggap mawon ngoten gitu. Nak nganggu hukum sopan, yo ngongkoni wong tertib, ambek singurah tertib. Sopanis singurah tertib, ambek sing tertib. So, nyatane kalau diongkon gelum kan berarti cah sopan. Gue <gulau> capek lah soal. Terus kalau suan niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga mereka al -Mata. Jadi ada ulama yang mengatakan value hoyirubi kolbi. Niku artinya apa? Fayatawat jauh ahadhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu. Ya, alaihim Mereka itu mengaku dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al Almudaber, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam? Kita ini siapa sih? Kok menamakan diri sebagai pengubah alam, pengubah sosial, inspirator sosial? Kita ini siapa? Tidak siapa siapa di depan Allah. Walakaulawalakuataillah ya, maksudnya bencengan buat tanaman aku gue sorot tak ughano jadi makomakakekot. <laughs> Mangke karena mbak-mbaknya Mbak Maksum tidak diberikan Mbak Sambu Mbak Ali Maksum tidak diberikan Mbak Sambu Mbak Maksum tidak diberikan Raja apa? Mahmud ya? bukan Sultan Mahmud jadi ini jadi mantunya rojo mantu mantunya wali mulanya membela dirinya sampai sekejap <musik> nah ini kalau cukup 20 menit tapi efektif jadi orang-orang Sufi itu merasa dirinya ada siapa-siapa di depan lakolah walakuhata illah Bismillah. terus gola nufusahum mereka merasa sih, saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan nah akhirnya fa tawajahu ahaduhum azza wajalla munkar sungkeman allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja tapi karena beliau-beliau ini wali akhirnya fa yakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem kampung Singabangan ditirakati jadi kampung yang baik orang atau orasinya orang atau kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu Tawajuhulqalpi ilawai swanahu wa ta'ala terus ini sebagai bentuk hadiah pulau ini Bu Ida hadiah kitab Al-Qanun ini juga saya hadiahkan sini supaya mindset kita cara berpikir kita munajat teng Subhanahu Wa Ta'ala jadi fakihnya jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biadillah hanya Allah saja yang lahu makol itu sama watiwal ngapun tenang sangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh